Sebelum menerima tawaran fantastis dari Al Nasser, Cristiano Ronaldo dikabarkan sempat berharap direkrut kembali oleh Real Madrid. Cristiano Ronaldo telah memilih klub Arab Saudi, Al Nasser, sebagai pelabuhan barunya. Ronaldo menekan kontrak berdurasi 2,5 tahun dengan Al Nasser dengan nilai 200 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah per tahun. Kontrak fantastis itu membuat Ronaldo menjadi pesepak bola dengan bayaran termahal di dunia. Akan tetapi, sebelum memutuskan pinangan Al Nasser, Ronaldo dikabarkan sempat berharap direkrut kembali oleh Real Madrid. Diketahui, Ronaldo putus kontrak dengan Manchester United ketik Piala Dunia 2022 Qatar sedang bergulir. Wawancara kontroversial antara Ronaldo dan jurnalis olahraga Inggris, Piers Morgan, menjadi pemicu memanasnya hubungan CR7 dengan pihak Man United. Kiprah Cristiano Ronaldo bersama Timnas Portugal di Piala Dunia 2022 pun diselimuti kabar miring soal dirinya. Usai Piala Dunia 2022 Qatar di mana langkah Portugal terhenti di perempat final, Ronaldo lantas berlatih di Real Madrid, klub yang ia bela dari 2009 hingga 2018. Dilansir dari Relevo via Football Espana.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 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul, Sebelum Terima Tawaran Fantastis Al Nasser, Ronaldo Berharap. Dilansir dari Relevo via Football Espana, CR7 berlatih di markas Real Madrid, Valde Bebas, sambil menunggu tawaran dari klub Eropa. Agen Ronaldo, Jorge Mendes, dilaporkan telah mencoba mendekati Paris Saint-Germain dan Sporting Lisbon. Namun, tidak ada tawaran dari dua klub tersebut untuk Ronaldo. Sementara itu, Ronaldo sendiri menyimpan harapan agar ia direkrut kembali oleh Real Madrid. Harapan terbesarnya adalah mendapat panggilan dari Real Madrid, di mana Ronaldo menikmati era tersuksesnya. Cristiano Ronaldo resmi berpisah dengan Manchester United pada Rabu, tanggal 23 November tahun 2022, dini hari WIB. Informasi tersebut diketahui dari pengumuman yang diunggah di laman resmi klub. Perpisahan tersebut merupakan akhir dari berbagai kontroversi Ronaldo dengan Manchester United belakangan ini. Sebelum Piala Dunia 2022 dimulai, Ronaldo mengejutkan dunia sepak bola dengan komentar-komentar yang ia katakan dalam wawancara eksklusif bersama jurnalis Inggris, Piers Morgan.